Ya inilah buka bersama antara tim Gilbert FC dan juga tim Remco Pada nah, hari ini Sabtu tanggal 24 April hati yang Ya inilah buka, buka bersama antara tim Gilbert FC dan juga Macan FC Sekatima. Sebulan kita Kan berpuasa Melawan lapar dahaga Kalahkan nafsu Rayuan syaitan Menjadi insan yang takwa oh, Hati yang gembira Lulus kajita, tarawih dan Tadarus bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asma Allah dan tak lupa bersakat Sampul Mensucikan jiwa. Alam pun riang menyambut bulan yang berkah.